Menutupi 70% bumi, lautan memiliki kedalaman yang luas dan misterius. Faktanya, manusia baru berhasil menjamah kurang dari 10% saja isi lautan. Lantas, benarkah lautan memiliki keanehan misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya? Hanya sedikit orang yang akan menyangkal bahwa lautan penuh dengan bentuk kehidupan yang belum ditemukan. Misalnya saja Antartika yang selalu menarik untuk dibahas. Antartika adalah tempat besar yang sebagian besar beku, angin bertiup kencang, salju turun, kadang-kadang mencair, air mengembang saat membeku, es yang ada di atas air dapat retak membuat pola yang tidak biasa. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Lautan sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Banyak saksi mata sejak dulu mengaku, menemukan atau melihat makhluk-makhluk misterius, termasuk ningen, yang disebut sebagai penghuni Antartika. Ningen yang diartikan sebagai manusia dalam bahasa Jepang, merupakan makhluk misterius yang mendiami lautan Antartika. Makhluk itu dilihat oleh nelayan pasifik pada tahun 1990-an. Sejarah mencatat, ada beberapa saksi mata yang menggambarkan mereka mirip dengan manusia. Mereka memiliki kulit halus, dapat berdiri dan berjalan dengan kedua kaki, memiliki lengan dan masing-masing tangan memiliki lima jari. Mereka berwarna putih seluruhnya dan mereka adalah makhluk besar dengan panjang sekitar 20-30 meter. Namun terkadang mereka juga digambarkan sebagai putri duyung dengan sirip, tanpa ekor, dengan mata dan mulut besar di cekungan darah di wajahnya. Binatang ini konon terlihat di samudera Pasifik Antartika dan Atlantik dan selalu digambarkan sebagai makhluk luar biasa besar dengan kulit berwarna putih. Banyak pengamat juga melaporkan bahwa hewan-hewan ini tidak memiliki fitur wajah yang berbeda kecuali dua, mata besar dan jelas seperti mulut. Menurut sebagian besar masyarakat, makhluk ini terutama aktif di malam hari dan cenderung berkembang di perairan arktik yang dingin. Laporan awal tentang hewan laut ini dikatakan berasal dari abad ke-20. Beberapa anggota kru kapal mengatakan bahwa mereka telah melihat Ninggen di laut sebelum mereka mengira itu adalah kapal selam dan hanya menemukan seekor binatang ketika mendekat. Lalu apakah Ninggen benar-benar ada? Sejauh ini belum ada bukti pasti tentang keberadaan makhluk misterius yang ditemukan di Antartika ini. Bukti yang ada saat ini hanya berupa foto dari objek yang tidak diketahui keabsahannya. Namun jika Ninggan benar-benar ada di Antartika, maka kita bisa menganggap bahwa Antartika sudah beradaptasi dengan keberadaannya dan sudah menjadi bagian dari ekosistem. Sehingga manusia tak perlu khawatir dengan keberadaannya. Pada akhirnya, bisa disimpulkan bahwa mungkin ada banyak objek di luar sana yang tidak terungkap dan sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan.